Oke okay, so guys, balik lagi bareng gua dan Trimulana di game Arnaik ya. Di video kali ini kita ada kedatangan event baru, event yang mana kita liburan ke pantai. Ke pantai di daerah Dosoles ya, daerah Dosoles ya, bukan siesta lagi. Siesta itu sudah kuno ya, mari kita ke Dosoles ya. Karena di sana ada Chen ya. <guruh> ya maksudnya di sana ada macam-macam event, kayak ada apa? olahraga ada apalagi lagi ya, festival banyak festival festivalnya bahkan itu apanya juga tuh pemungutan suara untuk gubernur atau wali kota kalau nggak salah dan di sini gua masih belum ambil-ambil sengaja gua masih belum ambil untuk saat ini untuk inilah dia baru gua ambil ya ini expirednya ini masih wah oh, ada dua hari cuy hampir saja cuy hampir hilang ada yang dua hari cuy uh banyak sekali bang dan di sini juga ada amia dari ini ini banyak sekali ya jadi berapakah ini ya berapa ya tebak ya berapa guys ya oke kita collect all eh apa nih oh savefake mantap savefake kita Itu enam tujuh ribu mantap tujuh ribu cuy tujuh ribu sekali ya filter 20 pull let's go amin semoga 20 pull bismillah oke okay, teori ke best dulu tadi masih belum ke base, 7 orang tadi 9 orang kemana dua uh, orangnya lagi itu? kita tadi udah opening ya kan udah opening ya oke okay, kita ambil ini guys kita ambil ini oke okay, monitoring bikini oke okay, jadi kita kesini langsung dan di request ini di hari hari kapan nih? Ya? Dua hari sebelum event kalau nggak salah. Dua hari sebelum event, gua muncul ada crowd control ya. Kemudian fase di deploy. <laughs> siapakah ini? Ini pasti si red ya. Ini spesialis kan. Ya. Red ya. Dah datang rednya nih. Red, red dah pasti ya. Tidak mungkin kan ini berubah jadi pelangi kan? Anda pengen apa jadi berubah jadi pelangi? <laughs> dan eh, AR mantap nih. Turbo Hunter. Ya, yeah, so Oh yeah, kalian ada ngikut anu kah? Ngikut kontes anu atas Kebak gambar. Tebak ya. gambar di Discord. Oh, random kita jadi berapa tuh, coy? 43.000. Hmm. Oh, mantap, nih. eh, nambah -like, ya Oke, okay, kita screenshot dulu, coy. Sebelum enggak ya, biasanya gua kelewatan, coy udah habis baru di screenshot berapa orang di sini nih sembilan kita mulai ya mulai pertama Bismillahirrohmanirrohim semoga ya list wangi-wangi berbagai minum dulu guys supaya tidak tegang ya supaya tidak tegang ini gua gemetaran nih. semuanya ini dapat semua cuy semua youtuber dapat cuy tapi kita harus optimis pasti bisa dapet ya 8 orang di sana biasanya dua orang ya oke okay, apakah ini untuk buat daily harian oke okay, biru lagi ya sebelumnya juga biru ya guys Jen yuk good luck oke okay. okay dua puluh ya Kita langsung 10 kali 10 kali ya. Ini masih ada 44 empat ya, 44 buat tiketnya Kita langsung 10 kali. Apakah ini langsung bintang 6 atau bintang 5 sih udah pasti ya. Bintang 6 mungkin ya. Pakai topi gacanya, Bang. wah topi gacanya. Pakai topi gacanya kah? Oke bentar ya gua ambil dulu di bawah. oke okay, kita buka ya bersama-sama ya 3 2 1 emas biasa ya red up, up jangan <laughs> aduh yuklah red up lah itu terakhir dulu. dua kali terakhir ya kan Bintang lima nya di terakhir ya kan? Teori, teori, anu, musik dimatiin, kita lagunya Chen, ya? apa namanya? Apa namanya judul lagunya? Bularnya eh hey, jangan hei, hei jangan hei, jangan doruk, anu juh. teori beatbox. awana ah ah, I ah, ah, ah, ah, ah, got it Loh bang ada neko huh? Apa cuy Jus Oke okay. Kita 10-10 kali Ini yang ke 20 kali Apakah kita benar-benar mendapatkan Di 20 Oke okay, kuning Please semoga loplumah pencarian file tadi oh, pencarian file tadi ya nggak tahulah lah itu abaikan saja itu ya lap rumah mantap weh lap rumah weh tapi ini kita dapat dapet dapat banyak bintang 3 eh bintang 3 bintang 5 ayo let's go let's go A -a ayo ayo datang datanglah jangan datang wah kayak gitu ya wala biru tidak mungkin dong ikut langsung ya wah ini beneran harus ano cuy piti loh 32 teori ganti kah teori ganti belas ya teori ganti belas ya belas belas belas ano ne Udah berani ini enggak copyright kan? Enggak copyright dan Copy copyright enggak. Lalu copyright gua ganti lah Ini nih ke depannya pasti nostalgia lagu ini. Ayo bintang rainbow ya. Rainbow ya Oke, okay, lap rumah Lap rumah lagi nih Kita dapat dua Oke, okay, satu kali Ini 40, 50 Please, semoga langsung chain Come on, come on, langsung chain Masih loh -ra -ra -ra -ra. Teori ganti lagu lagi kabang, bang Ini terlalu banyak teori ya. <laughs> de bang adek Gak, oh. <laughs> Ayo ayo Ayo 50 kali nih please please come on, ya, Eh salah kenapa ajimu Yaudah kita kembali kepada waifu kita tercinta waifu tercinta ini lagi swear ya ayo please kamu, ini udah pasti ini Apa ini 네이가이즈. 네이버 파이어 네이버 파이어 네이버 파이어 네이버 파이어 네이버 파이어 네이버 파이어 네이버 파이어 네이버 파이어 네이버 an tetangga lap rumah oh bukan ya. topi si ada buff dari situ waduh topi ini ada buff ya topi, <topi ah <-nya> <topi -nya> <topi -nya> <topi -nya> akhirnya Alhamdulillah ya langsung ceng Berapa kali pull tadi? 62 kali kalipul ini 13 ya mau dilanjut? <laughs> mau lebih lem banget dia dapet mizuki sesat emang syukurlah ya bukan mizuki ya kita lanjut kah? lanjut ya, ya. lanjut buat nyari anu ini kita tadi dapat 3 lap rumah ya gue pengen anu loh pengen poten lap rumah cuy masa di CN bisa di in kagak bisa yang gak apa -apa lah ya penyakit nyari penyakit memang udah dapat masih pengen gaca nyari penyakit nah langsung kita gasilit dua ya. kita mulai ini dia skin dari channel elitwa akhirnya lo nggak pernah konversanya ke batbron hah Lupa di ano cuy gue pengen ano lo tadi lo pengen screenshot tadi ya apa-apa Lem semua ya, joget nih. Ini udah joget-joget ini. langsung bisa ya langsung menutuk skill tujuh, ah stop Nga, apa apa kita langsung beli ke shop kita ke shop kita beli kita beli beli beli beli beli kita beli buru amat kita langsung beli